guys, ah, lagi bos, lagi nyari tempat nah, bersama Om Sapri. Tengok dulu Om Sapri. Eh uh, deh, sama prasun kita mana pak? Pak, Woi wah, eh, lagi cari spot. Eh, nah, bruh, bruh, bruh, udih, udih, udih, udih, udih, kacam belum perlu ini, Udah udah terabas ini. ini hmm. Awas kalau jatuh lo, Bos. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. tunggu dikvisit. Oh, nah. Tengok tempat terabas kita. <laughs> Tunggu <mau. Okay>. <laughs> <laughs> Oh. <laughs> uh, Mik Mikir. Go Hmm. Hmm. Perjuangan mancing, perjuangan mancing. Oke, perjuangan mancing. Om Sapri, oh, <tuh>. mandak. Weh, kan nampak nih. prik sih, koi, pri. Eh, sih, koi. Nampak nih, ngarep.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 bos, Aduh. Aduh. mandi, ada penuh air bos, bos. Aduh. oke kita menuju, uh sepotnya bos, oke, okay. oke okay. cepat ya sepat siang, guys. cuman sayang pas tracknya agak ke video guys Aduh. mantap eh ke situ kok bisa bos bisa lah ya oke oke okay. oh, okay. biar hidup oh. sip lah bos Okay. udah mulai nampaknya nih. Wih, wih keras. panas ini ketutupan bos bos hmm? ini ketutupan bos oh iya lupa merendam ikan guys ini sekarang tinggi nih tinggi dulu hah <tuh> <tuh> sepi guys. Babon. Nabastak, babon, Bos. Uh, sepatnya emang babon, so Babon, Mantul, mantap betul. Strike babon. Coba, babon, Bos, berapa gedang, Bos? oke. Okay. Uh, babon, Guys. Babon. Tempat baru. cuman juga strike Pun babon di sini tempat strike baru tadi bun, babon tempatnya, Bos. buh Dengarlah bunyinya. kobrok nomor 0. Ya, nanti, Bos. Ini dulu lah, Bos. Oke, kita dia mat, ganti mata kail nomor 2 katanya dia. Ini pakai mata kail nomor apa? Nomor 2 kecil. Nomor 2 dia mata kailnya mata kail kecil, umpan lumut biasa. Ini kita ganti nomor dua yang agak besar nah, pakai merek apa bos? Daichi hmm. nah, Dia pakai daichi, merek daichi. Hmm. Katanya nomor satu kecilan dia Kalau kecilan susah Lepas-lepas terus Moncel terus Aduh pake nomor 2 guys hmm. Kita ganti mata kailnya dulu Sabar guys hmm. Wah wow, ini bisa nih nanti pulang kita masuk ke akuarium minimumnya nih bos Di rumah ada akuarium itu Itu gak sampai rumah ya sepatnya nih bos Mati Mati dia Kejang-kejang ya, nih <laughs> ya Sepotnya ya lumayan gak bagus sih Jelek deh sepotnya tuh Macam gak ada kayak macam ada sepatnya Tapi wih Isinya bon babon Rekan kita mana tadi bos Satu Tuh, sana casting dia. Ya, sawit-sawit. jauh dari sana rupanya. sepot siam dari daerah eh. kebun lado. daerah mana ini bos? kebun lado. Nah, kecamatannya bos? biasa. singilir. singilir. Nah, kabupaten kuantan singgi ya. Uh -huh. masih pekanbaru rio ini. Nah. Nah. daerah perkebunan sawit ini. kelapa nah, sawit. kelapa sawit. intinya tuh di daerah kayak sana di HKPA, HKPA Bonlado, jelas ini tempatnya nih. Untuk untuk rekan hemmer, untuk rekan-rekan yang suka mancing, sini banyak nih. Dari spot-spot casting, sama spot-spot mancing spot banyak nih. Kalau kau pengen carikan baung, ini ada. Cuma kita lagi nggak fokus ke baung. Uh, Hampalah nggak apa ya. Habis ini lagi nyari cepat-cepat kita. Oke bos, untuk saran-sarannya untuk mancing sepat itu apa? Kira-kira kalau ada kekurangan ya, rekan-rekan, untuk warganet desain ya. Tolonglah kasih masukan kita, mana tahu bisa kita coba-coba nanti kan. Komen-komen di bawah, mana tahu ada umpan yang lebih gitu daripada lumut kan ya bos, ya. ada umpan yang gitu pakai daging ayam, ah. daging Dan, ayam, cuma mahal karang bos, ya mahal daging ayam sekarang kan, ah. Kita beli. beli bos, kiri kita bos kiri, atau kiri nggak bos? Dimana, guys namanya channel baru, ah. baru sebulan, berarti. Belajar guys Belajar kalau ada kekurangannya Ada kekurang kekurangannya Ada kalau kelemahannya Tolong saran dan kritiknya bos Kita lanjut lagi guys Oke okay. Ini dalam dia bos oh, Aku Mantang. Hmm. Nggak enak Iya, iya, iya, tengok iya, babon bos, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kali iya, kali kena guys. iya, nah. Babon iya, iya, iya, kali, mocel, kali manyakan, nak, guys. apa Sapri tuh bisa konten lorong yang kunyong ya kan si Sapri si <laughs> kue dalam maunya itu pak itunya pak? Ikannya lantaran timbul susah dia Biasanya sore dia mulai makan dia. Wih, babon guys Track lagi guys Deketnya ini bos Nah kayak gitu aja bos Kayak gitu aja bos Yang dipegang Sepatnya babon-babon Mantul guys Mantul tangannya bos Deketin ah, okay. <laughs> Babon lagi guys Iso dipanggang Kau mengik Halo rekan pisang, bikin pising, nah, bagus, pising tahu deh, nah. kalau kemarin nanti bikin pising nyasar. untuk rekan kita lawan divet kita. Anggur itu mainan,